Selamat pagi guys. Sekarang Bro Chan berada di daerah Trento. Tepat di belakang Bro Chan. Upp, bisa kalian lihat, tuh ada kastil ya. Kita coba masuk ke kastil. Di dalamnya seperti apa. Let's go, bro! Oke guys, sampai kita jalan ya. Wow! Jadi perjalanan menuju ke sini lumayan agak jauh dari tempat uh, kita apa sewa apartemen. Sebenarnya bukan nyewa sih, sponsor. <laughs> Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe ke channel kita. Dengan dukungan kalian kita lebih bisa lebih kreatif untuk menjelajahi tempat-tempat baru di Italia ya. Dan salah satunya yaps kita di pegunungan Alpen di daerah Trento. Uh ini kita naik guys. Kita mau mengunjungi kastil, kastil Davion namanya ya. Oke okay, guys, look at behind. Uh, tuh, teh di depan. Teh kelah, anggur. Astagfirullahaladzim, ya. nunggu nunggu antrian dulu, guys. Iya, bro, ini kita mau giliran yang tiket, ya. Kita langsung. Oke, udah. Oke, udah. Mau nih, Non siapa? Nunggu <laughs> yeah, we are sorry because we can't uh, we can't make um, the video the video yet inside, inside the, the castle. castle. But don't worry, we can make it outside. So we explain you later. See you later. Yeah, oh. bye bye. Let's go. We discover of castle. Okay, guys. Oh, sekarang Bruchan mau naik perlahan lebih perlahan Oke, okay. look, Wow, It's so beautiful Hai <laughs> Tekla Vedi si? Sono cioè, anni e anni che studiano ancora non hanno capito il significato della di questa lettera, scusamente. Wow. Perché sono lì e perché la R è qui, la Q è lì, perché cosa vuol dire? Non si sa. Ho visto che va il modellino. Ok guys, book. Nah seperti ini nih guys modelnya. Jadi ruangan ini seperti ini ya. Oh it's so great guys, you have to visit this place, unbelievable. Rujak sudah berada di ruangan sebelah tadi kita masuk yang ada temboknya di apa papan catur ya. Nah di sini juga termasuk salah satu ruang uh, para penjaga ya. Nah bisa dilihat dari lukisan-lukisan yang berada di tembok ya tuh Oh ya kastil ini didirikan dari tahun 1315 sampai 1360-an di rumahnya Oh ya jadi abad, abad ke berapa abad ke-12 ya abad ke-12 bisa lihat teman-teman ini lukisannya bener-bener masih asli ya tuh. Bisa kalian lihat panoramanya, ya. Jadi, ciri khas uh, kastil zaman dulu memang berada di daerah tinggi, ya. Pegunungan, look, so special, guys. Oke okay guys, sekarang brosnya sudah berada di step lebih atas lagi Entah di tingkat berapa ini udah. Lihat guys, mantap ya kemarangannya Sudah sedikit agak di atas Dan 30 meter lagi di atas Kita masuk ya Oke okay guys, kita langsung naik, naik lagi-naik lagi, naik lagi. Oh, tangganya aja masih kayu nih guys asli guys oke okay. jadi setiap level di tower ini memang dulunya menjadi tempat tinggal ya jadi setiap level mungkin ada yang tinggal satu keluarga level lain digunakan mungkin buat apa namanya buat tempat masak dan sebagainya gitu ya kita lanjut ke atas karena di level paling atas di sana nanti ada tempat yang bagus sekali, ada lukisan di tembok afreski namanya ya. Salah satu warisan maksudnya yang paling terpenting dari Kastil ini. Di sana juga dinamakan uh, la stanza de la amore. Jadi mungkin <guruh> emang di ini ya, dikhususkan didedikasikan buat apa? orang yang disayangi dari kastil. Ayo kita guys. Oh guys, ya. beda lagi nih, che la sei? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. del ciao. Ciao, ciao. yang ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. che ciao. Ciao, stanza e mm -hmm. questa era dedicato sostanzialmente alle dame, okay. alle dame di corte. Eh, la maggior parte dei appunto di affreschi sono andati tutto tutto, ma ci rimane quello principale che illustra il bacio della dama con il cavaliere. Ok. Oke okay. guys, okay. okay. okay. jadi okay. begitu ya. Uh, agak sedikit penjelasannya karena kurang uh, di dalamnya juga jadi okay. kurang ada penjelasan yang begitu dari pihak uh, kastilnya sini, mungkin karena mereka tidak menemukan uh, apa namanya ya, penjelasan juga yang lengkap dari lukisan yang ada di sini. Jadi, mohon up sekali lagi, jadi hanya itu yang bisa kami jelaskan di ruangan sini. Jadi, jangan lupa kalau kalian ke Trento, so don't forget to visit this kastil. So, we say thanks also with five, fondo, ambiente italiano sampai akhirnya bisa merenovasi bangunan bersejarah ini waktunya sekali terima kasih lagi Fai good job ciao hai hey, ciao tu esiamo? sul lago di Caldonazzo. Caldonazzo, quindi parte ancora del Trento. Beh, c'è tutto. C'è tutta, c'è la narcita d'arte, c'è il mare, c'è la montagna, i laghi. È e un po' di tutto. Anche ta masih dalam edisi di daerah pegunungan, kita masih jalan-jalan berdua, jalan-jalan romantis jalan-jalan <laughs> dengan amore bisa dilihat di belakang kalian semua wow indah banget sepi masih enak teman-teman ya karena masih dalam kondisi ini ya fase dua mm -hmm. jadi kita masih sepi enak bisa jalan-jalan look -jalan. beautiful amore ada gunungnya ada danaunya. so beautiful ikut terus Jelajah Italia